assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube lain project channel youtube paling blind sa indonesia raya di video kali ini kebetulan uh, saya diajak sama bos dari dangdut putih abu abu ya betul bos siap. siap kita lagi mau syuting salah satu mungkin juga salah dua nanti lagu dari channel youtube dangdut putih ababu silahkan di simak nanti teman-teman main ke channel youtube nya dangdut putih ababu jangan lupa di like comment sama di subscribe karena channel ini baru di dunia peryoutubean oke okay? cekirot setting video klip bersama Dangdut kutih abu-abu lagi make up, Besok. make up Besok, <tis <tis> Ya, banggi Alhamdulillah angin berembus kencang. namanya laut angin laut kencang. Roll, si si. di gruner ya, ot apa nanti ngangit tidak bahasa gune <gir> nah, piror ya, <gir> iyo jagongan jago Nah, lihat. Aku Pak guru ngajari muridnya. Derr. H. <laughs> okay. masih ditemani wali murid guys ya ini ada yang merah ibu siapa namanya bu ibu Asri, ibu Asri orang tua dari Mbak Inge. Inge kemudian ini ada wali murid satunya Bumarini. ada Bumar ini ibunda dari Mbak Jovita untuk bapak dari Mbak Vibi siapa ini ya masih masa ya, Pak wali muridnya ini wali murid Benanaknya. siap jadi, semuanya membawa wali murid ini, murid-murid saya, karena takut gurunya kan seperti saya ini, ya. Kan. <laughs> Jadi, wali muridnya ikut mengawal, mantap, sukses terus, dangdut, putih abu-abu. pagi dulu ini pengarah gaya dari namrud putih abu-abu guys asik <tid> ribat soal negara ini right? <laughs> break dulu guys isi amunisi. Sama wes. Sama Oke. isi amunisi. Biar ah, ya betul pondasi. Mantap. nasinya dua oh lanjut bosku bebas bosku nah, ini murid saya setelah selesai pelajaran langsung pake kacang mata nah ya saya belum kalau untuk yang kemarin nanya sekaligah Pak Ayu <laughs> buruklah sementara yang sana lanjut set untuk detail-detailnya ya.